Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara, saudara ada Seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Di sini ada sebuah tulisan yang menarik terkait Pak Anas Urbaningrumnya. Siapakah Pak Anas Urbaningrum ya? Urban ini? Apakah seorang koruptor ataukah layak disebut pahlawan? Ini ada tulisan. Saya coba bacakan tulisan ini kawan ya. Nah, ini dari Suara Nasional ya dengan judul Anas Korupsi dan Pilpres. Nah, itu judulnya kawan. Nah, Smith Alhadar, penasihat Institute for Democracy Education atau IDE. Jadi ini dari Smith Alhadar ya. ini saya coba bacakan. Hanya di negeri ini koruptor diberlakukan sebagai pahlawan. Di hari pembebasan Anas Urbaning kemarin Ratusan kader HMI, kalau bukan ribuan berdesak-desakan di lapas Sukamiskin Bandung, sambil mengangkat tinggi-tinggi atribut-atribut organisasi itu, mereka sedang menyambut pembebasan mantan ketua umum HMI itu. Mengherankan atas dasar apa tokoh itu diglorifikasi dalam kasus ini HMI. Yang bercita-cita melahirkan insang berilmu dan berakhlak mulia justru lebih mengedepankan e spirit decorus. Kita jadi pesimistik pemberantasan korupsi di negeri ini akan berhasil Manakala tunas-tunas muda bangsa yang berilmu tidak melihat korupsi sebagai penyakit kronis yang mengancam eksistensi bangsa Tak heran, indeks persepsi korupsi IPK Indonesia berada jauh di bawah rata-rata dunia. Menurut laporan Transparency International, Indonesia punya skor IPK 34 pada 2022. Nah, rata-rata IPK dunia 43 di tataran dunia Indonesia berada di peringkat 110 dari 180 negara. Anas mantan kota umum demokrat adalah narapidana korupsi proyek Hambalam pada 2010-2012. Ia ditetapkan sebagai tersangka KPK pada tahun 2013 karena menerima sejumlah uang dari proyek itu. Penetapan Anas sebagai tersangka merupakan pengembangan kasus mantan bendara umum demokrat Muhammad Nasaruddin. Uang itu digunakan untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Umum Demokrat dalam Kongres di Bandung pada 2010 Setelah proses penyidikan berjalan hampir setahun Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan ponis 8 tahun penjara kepadanya Ia terbukti menerima uang dari proyek hambalan senilai 20 miliar rupiah Tak terima dengan putusan itu ia banding ke pengadilan tinggi Jakarta Putusan banding memangkas hukuman Anas menjadi tujuh tahun penjara. KPK pun mengajukan kasasi ke MA. Yang juga diladeni Anas, Artijo Alkostar adalah salah satu hakim agung yang menangani kasus tersebut. Hukuman Anas malah diperberat menjadi 14 tahun bui dan denda 57 miliar rupiah. Dua hari setelah Artijo konsum pada Mei 2018. Anas mengajukan PK kembali. Hukumannya dikurangi menjadi 8 tahun. Dus secara keseluruhan Anas dipenjara selama 10 tahun. Bagaimanapun sampai sekarang ia tak mengakui perbuatannya. Ia membuat mantan komisioner KPK Novel Baswedan dan Bambang Wijonarko tertawa ngakak. BW malah bilang Anas kampungan. Bukan hanya itu, bukan hanya tidak mengakui. Ia pun menggunakan jurus playing pitching. Ia mengaitkan pemenjaraannya dengan makar yang dilakukan Presiden SBY, Ketua Dewan Pembina Demokrat, untuk menyingkirkannya dari posisinya sebagai Ketua Umum Demokrat. Apa kepentingan SBY dalam melengserkannya sampai sekarang tidak ada penjelasan rasional yang bisa kita terima. Terus, alasan Anas mengada-ada yang hanya bertujuan menarik simpatik HMI dan publik kepadanya ia membangun citra diri sebagai korban untuk menjaga bahkan meluaskan ruang publik baginya sebagai modal saat bebas nanti Anas adalah politisi mumpuni yang cerdik secara tepat dia melihat jurus plain pitching adalah cara yang paling efektif untuk menjaga ketokohannya di masyarakat yang cenderung bersimpati pada maslum apalagi jujuran kurang dihargai di negeri ini. Dari dulu sampai sekarang di tengah populasi Indonesia yang sangat besar, menurut Gus Dur orang jujur hanya ada tiga. Polisi tidur, patung polisi, dan mantan Kapolri Sugeng. Hei! Kendati disampaikan secara kelakar humor itu mengungkapkan bahwa orang jujur di negeri ini sangat langka. Berikut beberapa variabel yang membuat saya yakin Anas terlibat korupsi. Pertama, Salah satu hakim agung yang menjatuhkan vonis kepadanya adalah Artijo Alcostar. Artijo merupakan ikon hakim agung yang jujur dan keras terhadap koruptor yang hanya bisa dibandingkan dengan di Lopa. Selama karirnya Artijo telah menangani 19.708 perkara yang tak satu pun yang dirasa mencederai rasa keadilan publik. Ia pernah menduduki Dewas KPK mengikuti pelatihan lawyer tentang HAM di Amerika Serikat dan bekerja di Human Rights Divisi Asia di New York, Amerika Serikat. Artijo pernah menjatuhkan hukuman berat pada tokoh-tokoh ternama terkait korupsi seperti Andi Malarangeng, Presiden PKS Lufi Hasan Ishak, Ketua MK Akil Muhtar, dan Gubernur Banten Ratu Atut Kosia Kedua, Testimoni Nasaruddin sejauh ini belum terbukti kesaksian Nasaruddin terkait orang-orang yang terlibat korupsi adalah bohong Kalau kesaksiannya tentang mereka yang terlibat megakorupsi EKTP tak ditangani hukum Itu karena mereka merupakan tokoh petinggi parpol yang berkuasa Dus alasannya politis Ketiga, makar SBY Tidak masuk akal SBY menjuruskan Anas ke penjara untuk alasan yang tidak jelas Anas dibesarkan demokrat dan disayang SBY. Kalau ia punya bukti tentang rekayasa SBY, mengapa bukti itu tak disampaikan atau mentah di pengadilan? Kita juga harus melihat fakta berikut. Para petinggi demokrat yang dipenjarakan terkait korupsi bukan hanya Anas, tapi juga Angelina Sondak, Rudin dan Andik Malarangi. Bahkan Aulia Pohan, besan SBY juga masuk bui ketika SBY masih menjabat presiden. Ayah dari artis Anissa Puan itu, istri Ketua Umum Demokrat, AHY dituduh mengambil dan menggunakan dana BI. Paulia adalah Deputi Gubernur BI yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Sebenarnya dengan mengaitkan pemenjaraannya dengan SBI, Anas hanya mengungkap kekecewaannya pada pemimpinnya itu. Kendati punya kemampuan melindungi dirinya dari jerat hukum, justru membiarkan hukum berjalan apa adanya. Ini tidak masuk akal bagi orang Indonesia yang tidak percaya pada penegakan hukum. Sikap mental anas ini bukan hal yang mewujudkan dalam konteks korupsi, tidak dianggap sebagai kejahatan di negeri ini. Orang yang tertangkap korupsi dianggap apes bukan aib. Lihat pemerintah sendiri melemahkan KPK tanpa perlawanan, berarti dari para akademisi, Mengkomarpes besar Sarpanjata tambahkan protes terhadap KPK yang melakukan OTT. Ini kalau bukan terhadap korupsi, lalu apa? KPK tidak mungkin dapat dilemahkan dan LBP tidak mungkin bisa bicara seperti itu kalau korupsi dianggap aib besar bagi masyarakat. Coba perhatikan juga pada pernyataan Anas pada tahun 2018 ketika ia mengajukan PK. Karena seaneh apapun yang terjadi itu pasti berdasarkan ketentuan Tuhan. Artinya kesalahan yang ditimpakan kepadanya yang, yang ia ingin ponis kepadanya dianggap sebagai hal yang jelas merupakan keadilan ilahi. Ia mencuci tangan atas perbuatannya pada the will of God. Tiba-tiba Tuhan menjadi saat yang ngawur, tetapi dima dimaafkan Anas. Bagi saya seharusnya Anas bersifat sportif. Bersikap sportif mengakui kesalahan untuk kemudian berbenah diri sebagai tokoh organisasi berpengaruh HMI. Seharusnya Anas beri teladan kepada generasi muda sebagai kontribusinya pada pembangunan karakter jujur bangsa. Yang hari ini sangat memprihatinkan. Yang terjadi justru sebaliknya. Ia membela diri di atas landasan yang tidak masuk akal dan menipu. Bahkan ia menjadikan Tuhan sebagai tempat sampah bagi kesalahannya. Saya tidak mengenal Anas apalagi punya kepentingan dengan dia Saya hanya ingin mengajak simpatisannya untuk memandang kritis terhadap toko ini Patutkah ia mengglorifikasi yang cacat moral? Saya prihatin kepada mereka yang memperbesar kesetiaannya kepada seseorang Yang justru setelah aib orang itu terbongkar Aneh bukan? Kalau dia mengakui kesalahannya yang terkomprimasi melalui proses pengadilan yang terbuka terbuka kemungkinan dia bisa memudahi diri karena ada perasaan bersalah yang dipupuk oleh agama dan norma sosial. Tetapi Anas memainkan jurus plain pitching yang bisa jadi untuk motif-motif politik ke depan, dan secara mengejutkan dipercaya simpatisannya, justru membuka peluang lebih besar kepadanya untuk kemungkinan memanipulasi isu lain, misalnya dengan memanfaatkan momentum pilpres. Perlu diketahui, meskipun di penjara, Anas tetap bisa mengkonsumsi berita dari televisi atau media lain. Dulus, dia tahu betul dinamika politik nasional yang menyimpan banyak lubang hitam untuk dimainkan. Karena keberhasilannya dalam plain pitching, Anas kini bisa menjadi aset politik yang sangat potensial bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam konteks pilpres. Begitu bebas, Anas menyatakan akan menuntut keadilan. Keadilan apa? Pernyataan ini sebenarnya hanya memberi kode kepada kubu anti-demokrat bahwa ia siap bekerja sama yang saling menguntungkan untuk merusak legalitas partai itu. Kebetulan demokrat sekarang sedang diusahakan pihak istana melalui KSP Moldoko untuk di-ilegalisasi. Di, di Tujuan pokoknya adalah menyingkirkan Anies dari arena kontestasi Pilpres. Resistansi ANAS terhadap demokrat dengan bergabung ke dalam kubu KLB di Serdang yang bisa berupa delegitimasi partai itu akan memperbesar energi Muldoko dalam upayanya membegal demokrat. Di pihak lain, ANAS juga kini punya calon sekutu yang sangat powerful. Maka orang yang berkepribadian semacam ANAS boleh jadi akan melihat calon sekutunya sebagai instrumen untuk membalas dendam. Atau ia bisa cari keuntungan di tempat lain dengan menjual popularitasnya saat ini. Anas juga disokong orang-orang terpelajar, pembenci Anis Pokoknya pesta kecurangan dan tipu-tipu sedang menemukan momentumnya saat ini. Bagaimanapun Anas punya peluang untuk tampil mulia dan akhlak karimah dan ilmu yang bermanfaat. Tapi ia juga punya peluang untuk memperburuk situasi politik nasional. Mestinya HMI tak perlu bangga kalau ANAS memiliki peluang yang terakhir. Kansel 12 April 2023. Nah, itu kawan. Beritanya yang saya beritakan kepada saudaraku. Ini sangat menarik. Makanya di sini kasih judul ANAS Purbaninru ini koruptor atau pahlawan. Nah, coba kita menggunakan logika sehat kita kawan. Itu tadi tulisan dari Pak siapa? Itu tadi saya sudah bacakan, lihat ya, salah satu tulisan dari uh, Smith Alhadar ya, dari penasihat Institute for Democracy Education atau IDE. Nah, di sini saya sedikit tambahkan kawan. Ini logika ya, logika sehat kita yang kita pakai. Waktu itu kan presidennya Pak SBY. ya, Berarti Pak SBY ini punya kekuasaan sebagai presiden. Nah, tiba-tiba ada kader Partai Demokrat yang korupsi. Apalagi Demokrat waktu itu oh, semboyangnya mutunya adalah katakan tidak pada korupsi no korupsi, katakan tidak pada korupsi nah, di saat itu pula ada kadernya demokrat yang korupsi, maka ya Pak SB tidak akan melindunginya Pak SB tidak akan membelanya karena korupsi apalagi kalau kita amati tadi tulisan yang awal bahwa dana korupsi itu yang 20 miliar katanya digunakan untuk memenangkan Pak Anas untuk kontestas pemilihan demokrat, Ketua Umum Demokrat. Jadi dana itu digunakan untuk itu. Artinya, Pak SBY ini sudah benar saat itu selaku presiden. Siapapun akan dihukum yang korupsi. Dan itu yang terbukti. Jadi, ayolah saudaraku, gunakan selalu akal sihat kita. Koruptor idealnya musuh penyakit Yang mengambil ini penyakit Saya juga mungkin bingung Saya waktu diperbolehkan bahwa koruptor Bahwa koruptor ya Masih ya Yang ngambil uang negara itu Masih bisa diberi kesempatan berkarir di politik Itu sebenarnya ngeles juga saya ini Silahkan akan sudah tidak ada lagi orang bersih di negeri ini Imbasnya korupsi ini kan banyak sekali Ayo, mari kita buka logik kita. Jadi selama ini selalu ada netizen bertanya, MPS bagaimana? Oh kabar candi hambalan, saya bilang ngapain kalian selalu salahkan SBY? Pak SBY yang korupsikan orang kadernya Demokrat dan itu dihukum. Sekali lagi, seandainya Pak SBY mau melindungi kader-kader Demokrat itu bisa saja karena sebagai Presiden. Tapi Pak SBA tidak pandang bulu untuk melawan korupsi ini ya siapapun harus dihukum. Nah, yang bilang ini juga terlibat ini juga terlibat lah. Jangan kita berasumsi itu besarnya saja besarnya Pak SBY ya besarnya sendiri karena di situ ada masalah kewenangan jabatan ya karena eh, karena ada kewenangan jabatan posisi maka kena juga karena ada kewenangan atau kebijakan dalam hal eh, jabatan walaupun biasanya PSB ini bukan mengkorupsi semuanya tidak ada dan itu kan ada videonya itu video videonya ya kita pakai logika kawan ya bagaimana menurut sahabatku baikkan videonya kawan